Terlalu sibuk cari sound, kau hanya jadi one and only. Katanya nasti ganda ground, yang di atas dia kimi. Apa naja kita hadapi anggap hanya satu dugaan dalam perjuangan Kejayaan Yakin Kita tempuh Dan puji hidus Terlalu sibuk cari sound Rahat jadi one and only Karena memerjuangkan diri, oke yeah. Apa dah jadi? Yang low quality juga disanjun tinggi berapa? Bukan mereka yang susah susah macam mana yeah. Tak perlu bantuan siapa, Ambil kesempatan terhadap kita yeah. Hati yang mentunjuk Cuma mereka Terlalu sibuk jadisan, yeah. jadi sound Rahat jadi Katanya underground Yang yeah. di atas yeah. dia kini, Apa, -apa yang